Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu saya kembali di channel Kali ini saya akan membagikan Beberapa fungsi motor injeksi Karena dalam pengalaman saya bekerja di AS Itu ada konsumen yang menanyakan Mas mau servis injeksi Kan saya sendiri ya agak gimana gitu karena motor injeksi itu keseluruhan beberapa komponen sensor-sensor seandainya salah satunya itu ada yang trouble mungkin ya itu apa istilahnya motor ada trouble shooting semua kode kerusakan itu nanti akan timbul di lampu mil injektornya seandainya injektor itu Nanti ada kodenya sendiri Dan itu harus hafal semua Ya bengkel itu harus hafal injeksi. Sekarang tidak hafal Ya rugilah. lah Kan sekali Kontak mungkin Ada yang kelihatan Langsung rusakannya Bagian apa bagian apa Jadi tidak bisa diterawang Seandainya yang rusak bagian sensor ckp mungkin kedipannya yang bagi bengkel mungkin sudah yang sudah motor injeksi mungkin sudah hafal ya nanti saya akan jelaskan jumlah kedipan dan cara kerjanya itu motor itu gimana karena dari motor injeksi itu soalnya kontak pasti ada suara nging atau nging itu dari pompa bensin nanti dialurkan ke selang pompanya terus ke injektor langsung aja kita ke motornya saja langsung saya kasih tahu cara mengenali dan fungsi-fungsinya supaya yang belum tahu bisa tahu sedikit-sedikit karena motor injeksi itu kalau rusak tuh ndak bilang-bilang, ya seandainya habis dipakai bisa, terus buat diparkir, lah, diparkir. di diparkir, dapetih starter ndak bisa, terus muncul se sensor kedipan itu. Kebanyakan motor ISP yang saya temui, itu sensor CKP-nya, kabel soket kabelnya itu, enamel body, kebanyakan karena saya di sini menjelaskan fungsi-fungsi sensor dulu ya ini langsung aja ke motornya ya. Ya. nah dalam motor injeksi ini ada berapa sensor ini sensor injektor sensor IHCV dan bawahnya sensor IHCV ini ada sensor TP terus sensor sensor e EOT-nya di sini, EOT-nya di sini. Sensor O2-nya di di bawah sini. ya nah, ini ya sensor O2 nya sensor o 2 Deket knalpot. Ini untuk motor Beat. Ya, kalau dalam motor Supra, Supra atau ya Revo, Supra Revo Versa itu tidak ada sensor ACV nya cuma hanya adanya cuma sensor TPS saja motor position ya sistem injur, injektor ini injeksi ini cara kerjanya ya dari pompa ini dari filternya dari filternya ya sekali motor di on kan test terus nyala kode mil nunggu harus nunggu ya guys harus nunggu itu mati dulu, karena biasanya kalau dipaksa ntar ujung-ujungnya ada yang togel kalau di no nah, di sini lah terus nunggu ini padam baru di starter karena dalam sistem elektrik ya itu semua, karena ICM itu perlu, misalnya, perlu pemasukan ya dari sensor ya supaya siap semua. Dit baru masuk di kontrol di sini, ICM-nya karena dari pompa sini nanti akan mengalir ke sini. Cara kerjanya mengalir di sini terus masuk ke bensinnya, masuk ke injektor. Dan ya, injektor ini masuk ke ruang bakar ya, jadi di sini ini hanya fungsinya itu udara saja jadi di sini itu ya cuman udara udara saja karena bensin ini dari sini dari pompa bensin itu mengalir dari sini seret dari sini ya set ke injektor langsung ke ruang bakar atau ke tim dulu terus baru ke ruang bakar terus dibakar melalui busi akhirnya udah dir nyala ya tapi ini saling bergantung sensor iacv nya ini kalau seandainya sensor iacv ini rusak motor yang berebut terus dendut hidup tidak bisa langsung ya saling bergantungan semuanya jadi kalau pengen servis motor injeksi itu ya mungkin dilirnya atau beda sama motor karbu ya kalau karbu dibersihkan semua kan karbunya langsung semua kalau ini motor injeksi ini beda-beda ada sensor ACV, sensor TP sensor injektor Ya, kalau motor yang bit baru-baru ini yang kebanyakan rusak itu sensor CKP-nya, sensor CKP-nya di sini, terus ada soket di bawah sini, lembek tuh di sini. Kebanyakan terus kedipannya jumlahnya 52 Nanti saya akan kasih contohkan, seandainya salah satu ini saya cabut, nanti ntar ada kode kerusakan tidak? Pokoknya harus paham dan penginjeksi injeksi itu kerjanya dari sini pompa saat melalui selang bensinnya itu injektor ya injektor ini untuk menyemprot bahan bakar ke ruang bakar jadi sini ini fungsinya ini untuk mengatur untuk mengatur jumlah campuran udaranya jumlah udara itu nanti di sini masuk mendorong bahan bakar ke dalam ruang bakar, set. Jadi sensor IACV-nya ya itu dalam itu dalam bahasa bu panduannya ya ini ya untuk mengatur udara saat kendaraan hidup, keadaan edil atau langsang. Sebagai pengganti cuk, kalau dalam motor karburator ya ini cuk, cuklah. Intinya, ya ini, intinya pokoknya untuk mencampur campuran bahan bakar dan udara supaya motor itu mudah menyala saat keadaan kondisi dingin sensor IACV ini Ya contohnya biasanya kan kalau servis injeksi cuma disemprot di sininya saja semprot pakai carb cleaner atau apa dinyalakan terus disemprot pakai carb cleaner di sini sambil digas ngrengreng. Itu tidak bisa membersihkan semua di throttle bodynya semua ini. Manifold MAP. Ini semua dinamakan manifold. Semuanya ini manifold Mungkin orang bengkel sudah paham ini yang namanya manifold keseluruhan ini. Kalau dalam, dalam motor regulator, ya, karbunya kalau ini turtle body. Turtle body semuanya ini, nah, karena tadi habis disemprot dari gelar sini sambil digas-gas. Mungkin tidak bisa membersihkan semuanya di sini, mungkin malah. Nanti kotorannya itu ngumpul di sini, di ruang sini, di bukaan sensor TP-nya, skepnya, atau bahasanya kuku dalam sini. Nah, tapi disemprot, mungkin ya bersihnya cuma di sini, tapi kalau nggak dibuka semua nggak akan bersih nanti bisa menyumpal sensor ya cv-nya kotorannya menumpuk di sini karena kalau sensor ya cv terbuntu di sini ada pir sama besi kecil ya, lumayan seperti paku besi cuman besi sama pir di sini untuk membuka ya kerjanya sama kayak cuk sama nak kalau di mobil ya kayak katup silenoid cara mengeceknya pakai aki bisa di sini ada kabelnya di balik tidak apa-apa itu nanti akan membuka dan menutup membuka menutup gitu kalau pakai aki ya kalau dalam motor CB diganti kalau dalam motor CB itu Ya CV-nya diganti sensor ias ias itu edel air screw yang dapat diatur cara manual. Kalau ini ya pengen suara besar ya ini speaker ini besar Terus dan Sampai ngotak ngadik jangan ini ya baut bot ini karena bisa rubah lah. seandainya sudah pintar ya bisa pokoknya patokannya kalau mentel ini ya ini di sampai habis putar kanan pol sampai mentok Nah, ini baru di pokoknya ini mentok mesin harus mati kalau tidak mati dari ini salah penyetelan body ke throttle nya ini kalau sensor tp kalau sensor tp ini terukul biasanya saya kasih bensin rokok cara oblak lah biasanya kalau digas pole mentok itu mesin ada yang mati Nah, biasanya ini sensor TP-nya trobo Ini juga ini dia ya, saling bergantung semua pokoknya. Sensor sensor IACP ini berfungsi ya untuk memperkaya campuran bahan bakar saja. Ya kalau ini cara kerjanya ya. sensornya sudah siap lalu disalurkan ke ECM ini. Ini masih aman kabelnya Tidak ada tikus <tuh> Ya seandainya pokoknya Bapak-bapak atau ibu, ibu Kalau servis ya Motor injeksinya Ngomong sama mekaniknya, keluhan-keluhan dan monark nunek monarknya itu harus disampaikan kepada mekanik, karena biasanya mekanik kalau lagi pikiran ya agak mumet sedikit, tuh, yang penting servis motor agak enak, sudah sudah selesai. Jadi, keluhan-keluhan apa-apa gini ceritakanlah kondisi motor anda buat jalan tiba-tiba mati atau gimana saat kuncingan merebut atau gimana pokoknya semua anak dokumen gitu disampaikan ke mekanik biar mekanik itu juga tahu oh berarti bagian ini ini dalam bikinnya sendiri tapi kebanyakan dalam motor beat ini yang pengeluaran yang belum ISP ini kabel sensor CKP-nya ini putus kalau motor di judit, judit kan itu biasanya ini mesin kayak magep-magep kayak pompa ini kotor ya kayak ini sensor ISP-nya juga trobel juga ya kalau motor vario motor vario ya, yang belum baru itu tropernya itu di kebanyakan busi kalau yang baru-baru sekarang itu kebanyakan yang problem itu malah sepedunya blank sepedunya kalau motor yang vario baru itu blank tidak nyala biasanya itu kena air masuk ke Tombol duanya sini, kalau Vario yang terbaru ini. Dan saya akan kasih tonton cara untuk mengecek bagian apa saja yang terampil dalam motor injeksi